Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai ahi, uhti. Selamat datang di channel Perindu Surga. Jangan lupakan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Kenapa kita membaca surat Al-Kahfi setiap Jumat? Agar tergambar pada hatimu empat kisah mengenai ujian yang banyak menimpa manusia saat ini, yaitu 1. Ujian karena agama, 2. Ujian karena harta, 3. Ujian karena ilmu, dan 4. Ujian karena kedudukan. Dan jalan keluar dari keempat ujian tersebut adalah keimanan pada hari kiamat. Membaca surat Al-Kahfi adalah suatu yang dianjurkan, mustajab, di hari Jumat karena pahala yang begitu besar. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat An Nasa'i dan Baihaqi. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih sebagaimana dalam Sohiul Jami' nomor 6470. Semoga Allah selalu memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan untuk beramal soleh sesuai tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat dan bisa diamalkan.